Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Tampilan, <tampilan awal dari RDB Seperti ini kawan tinggal kita close saja Kita close saja Terus Kita start Klik start Internet Explorer Selanjutnya kita kita langsung ke YouTube, kawan. Nggak, YouTube pencariannya apa ini? Dudut. setelah itu kita pilih google chrome kemudian download google chrome kita klik run setelah kita selesai menginstall kita setting-setting dulu google chrome nya get started pilih kita next kemudian Aja. skip kemudian set as default ya kawan kawan sahabat aja ya sahabat nah, pilih google chrome terus continue tidak usah klik akun Langsung saja kita ke New tab nah, New tab Kita ke webstore Ke webstore kita Kita cari free kita pilih yang free free free VPN groom setelah gitu kita pilih more extension setelah itu kita scroll ke bawah kita pilih VPN yang unlimited IP kan media pilih yang ini kawan, add to chrome, terus add extension, kita kasih pin, kembali ke Chrome Web Store kawan, Chrome Web Store, Tuh. kita cari lagi looper for YouTube ini sama kita add to Chrome add extension kita kasih pin juga kawan. Nah, sahabat kawan sahabat sama saja ya kawan Yes sahabat cuma kalau di-translate otomatis itu Hai jelas kalau kawan gitu jelas cuma kalau sahabat itu mungkin bisa ditranslate kemudian kita cari lagi non-stop beli aja non stop extension kita download download lagi add to chrome add extension ini fungsinya untuk supaya dia nanti live dalam 24 jam lebih kan. itu mampu. setelah itu kita cari lagi namanya namanya random random random gitu aja di bawah belum ada random agen kita pilih aja random agen switcher saja. Nah ini random user akun kita tambahkan juga at extension kita kasih pin pin. Setelah itu <coughs> kita close dulu kawan. Kita close dulu semuanya, close ini close oh, di RDP itu kalau mau klik kanan itu lihat aja tekan-tekan terus ya kan, tahan klik dan tahan itu namanya klik kanan kemudian kalau klik kiri satu ketukan klik dua klik dua kali tahan untuk menggeser seperti itu kawan mungkin sampai sini dulu saja kita lanjut ke next video ya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh